Alright, oh, das ini adalah seekor ular yang tengah betul putar hang dia ni selepas makan. Okey. Ini adalah ular yang punya gigi terpanjang di dunia, iaitu nama saintifiknya Corallus caninus. Okey. Atau nama Inggeris dia Emerald uh, Tree Boa. Okey. Korang boleh tengok gigi dia sangat-sangat panjang dan seperti gigi apa? taring ular berbisa tetapi sebenarnya ialah dia ni spesies yang tidak berbisa dan membunuh mangsanya Seperti ular sawah juga iaitu dengan cara membelik Okey, korang boleh tengok gambar-gambar tersebut Ok tajamnya gigi dia ha, Nampak? So Korean resource species ini tiada di Malaysia dan dia hanya berada di Amerika Selatan. Alright, so guys, mantap.